Jalanan hidup yang kini ku lalui, aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah, biar ku menang. Sulalah izinkan ku lukis senja, mungkin apa bisa. Di sini Walau letih coba Lagi jangan berhenti Ku berharap Meski berat kau Tak merasa sendiri Kau telah berjuang Menaklukkan Hari-harimu yang Tak indah Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu, izinkan ku lukis. udah, ya. udah ya. Uh. izinkan ku lukis senja melukis nama mu di sana mendengar kamu bercerita menangis tertawa biar ku lukis Tebani ku yang terluka nggak kau bahagia oh. Udah ya, Udah ya.